Oke, okay, guys, udah, Pak. Jalis lagi dibongkar, guys. Yeah, okay. Rupanya banyak ingusnya, guys. Yeah. Ini ada, ada mekaniknya, ah, mekaniknya ini nih, guys. Ada, ada. Ah, ini ganti mail, guys guys. Nah, nah, ini ya, mekanik ya, dari ini Baitul Mal, Mal guys. Ya. Nah, ini orang punya guys. Mm -hmm. <laughs> Pening, guys. Aduh, Aduh. udah, ini satu lagi sedang pukul udah, oh. belum, guys udah, hmm nah ini mekaniknya dari dari kampung nih hmm, iya, iya, iya. tamatan dari, dari kampung. kampung nih dari kampung <guluh> ah Oke, dari kampung, tapi... coba kain lapnya cari guys Mana yang, bapak ah, bapak dilap paham, dulu ini, nah. lagi di servis hmm. nah. ini mekanik dari Beitul mal guys karena ongkos nggak ada ongkos Ala tadi. Nasi petualang seperti ini. Inilah, inilah suka duka Betulmal semulu. Nah, oh, tolong. Hmm, tolong dua unit lagi datangkan. Petualang ini. Petualang. Petualang. Jangan diajarkan memasang lagi. Biar ajaran tuan rumah memasang. Ya. Tuan, tuan, tuan rumah mana tuan rumah? Tuan rumah mana tuan rumah? Biar tahu dia nanti membuka sendiri. Nah, biar dirasanya kekuatannya sendiri ya, nanti. Terbanyak, dis... terbanyak, terbanyak, terbanyak. nah, Mantap, ya. Oh, baru ya, baru. kalau <laughs> ya. nah, si Hendra lah stresnya tuh kan, udah naik-naik giginya. <laughs> <laughs> <Abis juga> gitu. <laughs> meningkol. Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay. Okay. Luar biasa. Perjuangan Baitul Malakan untuk mensejahterakan umat. Hmm. Dan dewasa anak-anak. <laughs> <laughs> Lai lesik teman <laughs> <hums>